cuman <tuk tangan> gak? <tuk> shit man <tangan> apa <tuk> pernah punya pacar apa mantan gimana and <tuk> take <tangan> <tuk> notes while i take up the marijuana smoke you the gun smoke gun smoke for the rock the layer say your prayers hell mary full of smack the in the face take bag and a north face her back Yoga. Oke. Okay. <laughs> Siapa namanya? Yoga apa? Namanya Yoga Pratama no. Setiawan, bang. Yoga Pratama Setiawan. Oke. Okay. Selamat datang ah. di Podcast okay. Gua. <laughs> okay. sebelumnya terima kasih nih udah di datang Gue yang terima kasih lah udah mau datang mampir ke kosan, Sama. Ke Sama. Sama. Ke kosan gua ini bukan bukan studio, ini kosan asli. apa bakal kan dari kosan semoga bisa jadi studio. Makasih ya mana nih? Joga nih? Lu suka ngopi ga? Wah, oh, eh, suka, beras nih. Nih. nih Tapi lu ga ngerokok kayaknya ya? Oh, Dari tampang-tampang ganteng lu Hahaha <laughs> ini anak-anak pelajar nih <laughs> Jajur, bang. Gua itu alasan gang ngerokok Karena pertama, gua pikir apa ya Pertama, daripada gua ngerokok Mending uangnya gue tabung Ya kan? biar ya, luangnya buat tamu gitu bang jadi iya. contoh misalkan sehari lima ribu misalnya buat rokok iya. nah kalau buat tabung dikali sebulan itu bisa ada berapa lumayan kan, gitu kita bisa buat kita beli ya baju baru lah atau apa itu ya lebih berapa ya kan. contoh tuh anak-anak yang sekarang nggak timbet nih nggak <laughs> andailah Menabung aja ya Nabung nah, pangkal kaya, tapi. Ya, Tercinta ya. menabung, karena dengan menabung Anda bisa menjadi barang yang dermawan. Bukan nah. kaya tapi dermawan. Kita ketemu udah berapa nah, tahun ini. sih? Ya kurang lebih setahun. Ya. Kemanan kita setahun ya? Setahun. Tahun ya? ya. 2016 ya? Iya. 16 sekarang udah 2020, mau 2021 ya? Setahun. Selamat ini tahun baru lagi. Terus ya. lagi tahun eh. baru, ya kita pesta-pesta lagi kita gue ayat putih aja deh, lagi seret banget. Siapa, anjir! Jadi gini gak? Gue bangun podcast ini, ya biar anak-anak. Semuanya dari pelosok negeri dan yang kenal gue dan yang tidak kenal gue, silakan mampir gue terbuka untuk kalian. Tidak bisa untuk datang ke podcast podcast-artis ataupun motes-motes yang udah meligid silahkanlah datang ke motes gua oh ya sebelumnya nih kita gak pakai masker bukan karena kita agak mengikuti protokol so, so, so, so, kita, kita, so. kita di sini memang sudah dicek ya. iya. memang udah reaktif berdasarkan berdasarkan rapid test gitu <laughs> Oke, dia lanjut apa tanya lagi ya oh, siap siap untuk yoga pertama kegiatan apa sekarang selama covid-19 ini apa ya, sih apa si bu di rumah apa mana kegiatan sih yang perlu ya, masih bekerja masih bekerja saya masih bisa ya istilahnya dapat penghasilan lah untuk menghidupi keluarga keluarga juga terus menghidupi kosan iya ya. masih nggak pas di Bogor bang, masih Sunda Sunda Uh, ibu bapak saya Sunda doanya di Jakarta ini banyak orang orang orang kampung nah, nah. jadi <laughs> Jawa Sunda Flores kan nah, ada tuh tadi yang kemarin podcast tuh NTT NTT uh, Randy Parera jadi sengaja gua ulang semuanya ya biar ini enak. yang bikin gua salah nih dari bang Stomi ini dia tuh orangnya apa agak nah, Kepang menyerah Jadi, ya. mau mau ada yang suka, mau enggak suka, ya udah kita tetap bikin video ataupun kita tetap Asik. upload karena ya itulah seorang youtuber itu. Karena Asik. Asik. Gak ada youtuber yang langsung satu juta subscriber, woi. Pasti semuanya nol, satu, dua, terus terus. Amin. Ngomong-ngomong uh, masalah cewek ini, gak? Oke. Okay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 SMP, SMP, terakhir, Plus, sekarang? Belum... Ya, kelas tiga dari ke kelas 3, kelas 3, 3, kelas 1 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, kelas 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, jangan dulu mempentingkan namanya pacaran apa -apa. pertama emang kamu masih muda gitu loh bukannya kita jangan hmm. pacaran apa-apa pacaran itu kan hak manusia ya. yeah. setiap manusia punya haknya yang masing-masing yeah. lu mau pacaran silakan lu mau ini silakan tapi di dalam diri gua gua untuk sekarang ya tertanam ya. prinsip ya ah, terus sama sekarang kau pengen lebih fokus untuk bekerja nahir ya kali dulu nah, cari ya. pengalaman dulu nah, ini orang bilang kan uh, uang itu bukan segalanya bang, ya, ya. tapi kan segalanya butuh uang gitu contoh uang gitu. bukan segalanya, segalanya butuh uang butuh uang, iya benar iya klaim berarti contoh nih itu pacaran, Aha. lu bisa kan nonton gitu bioskop gitu lah contoh nonton ke bioskop apa lah gitu ya, Aha. lu kalau nggak ada uang lu bisa nonton nggak nggak nggak bisa Baru nonton di video udah HP dong, jadi berarti butuh uang dong pacar, butuh uang. Nah, kalau lu gak kerja, lu gak punya uang, lu bisa nonton ya udah diputusin mampus gitu kan gitu. Jadi ini ya ini ya ini untuk ya, buat ya. ini buat anak muda ya, buat generasi muda. Contoh lah ini, ini bagus nih. Jadi um, berkarir dulu sebelum langkah selanjutnya pacaran boleh, cuman, nah ada batasnya lah ya. ada batasnya, pacaran boleh dan setelah pacaran nah, harus nikah gitu lah ya. dan kalau emang lu bener-bener lah -bener, nih yang gua salut sama lu orang yang memang gak pacaran tapi lu langsung berani datang ke rumahnya nah. datang ke rumahnya, lu bilang om ayah atau apa, hmm. bilang saya suka sama anak om itu lebih bagus ya itu lebih bagus, saya suka sama anak om saya, saya mau serius saya mau sama sebaru yes. bagus sih, ya. masalah kau adek masalah. oh ibu itu gak? ibu itu serai rumah kalau gitu Datang ke rumahnya itu. ku nama cewo, kan? Iya. gua gak bawa siapa-siapa gua bawa diri yaudah sampai saat ini gua udah alhamdulillah dikaruniai karunai seorang -orang. Anak lu berapa? 2 tahun Juta tahun ya? Cowok ya? semoga bisa jadi anak soleh amin, amin, amin, amin, amin Semuanya yang punya, yang punya anak yang nonton video ini Semoga anaknya menjadi soleh Dan kalau emang cowok, soleh Dan cowok eh, cewek, soleha Dan istri menjadi istri yang soleha Amin, amin, amin ya Allah, amin amin. amin, amin Kejadian mistis. mistis Atau paling serem yang pernah lo alami atau masuk mistis dia. Ya. setelah itu mau mistis, mau kejadian real apa lu punya. Kejadian-kejadian nah, kejadian aneh lah di untuk mistis sih gua enggak nah, pernah ya. untuk kayak hal-hal melihat hal gaib gitu ya. ya. sih ya. Jangan sampai juga sih ya. Ya untuk gaib hal -hal di gua percaya akan adanya seperti ee jin entah ya. apa kan memang makhluk halus juga. Itu makhluk halus juga ciptaan Allah juga gitu ya. Kita percaya nah, kita, ya. kita selaku orang yang beriman, ya. ya kita yang goi. Ya, yang goi soalnya yang nyitain juga kita juga kita boleh boleh tidak mempercanggih, jadi, jadi bisa, uh, maksudnya itu ke apa ya? Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang iya. untuk Mesti sih Enggak ada. Tenang. gak ada sih, cuman ini dong bagi jan gua kadang sering gini orang. Nih contoh, hari ini gua ngelakuin ini gitu. Nah, tiba-tiba 5 -tiba, hari atau 7 hari kemudian, gue kayak ngelakuin udah ngelakuin ini gitu. Kayak kurang lagi atau oh, ya bisa biru gitu. indigo gitu ya. Oh, ini kok eh ya, mungkin bisa disebut. Maksudnya tapi uh, kalau gua alamin kayaknya udah pernah gitu udah pernah. Tapi kayak uh, yang orang-orang bilang itu gejaku banget sih. Ya, iya. gue pernah ngalamin gitu nah, itu apa kesehatan itu ya kayak itu kayak gangguan iprit itu iya soalnya apa kita kayak di apa ya Di dibacain apa gitu jadi kayak contohnya sebenarnya tuh belum terjadi ya <yak> nah, jadi tapi kita kayak oh, gue tradisionil tapi kapan gitu tuh sering banget gue ada yang lebih ekstrim Kejadian apa dia ya aku apa gitu? Oh, kalau yang kehidupan kehidupan pernah, lu masalah Tapi itu udah lama banget. Bang, apa tuh? Waktu gua SD dulu, Kejadian apa tuh? Ya, gua kita motor Itu kenapa bang, motor bangun? Tuh, kenapa umur, umur, umur, kelas gua pas apa ya? Kelas limaan, kalo itu, sekitar kelas 5 atau kelas puluh SD ya? Kan? SD dua ribu, dua ribu enam, dua dua ribu ya sekitar dua tujuh delapan lah juga ternyata ah kita tujuh delapan lah itu jadi si koreksi kayak gini nih bang. bang itu itu gue baru pulang apa tes ya. ah, tes ujian kayak gitu ujian tes ujian gue pulang nah pas pulang tuh gue meten temen gue bang temen temen gue gue lari dang eh lari dang lari dong di jalan tuh kan ya. jam raya kebetulan kan sekolah di sorm gue Nixon. Gua, ini gerbang itu udah langsung jalan raya gitu Nah, oh, jadi lu ini gerbang, lalu depannya langsung jalan langsung jalan raya itu lalu nah, di mana tuh? Tapi lu udah agak jauh dari gerbang jadi lu mau lewat, mau nyebrang? enggak, nggak nyebrang, jadi gua langsung keluar gerbang, langsung ambil kiri kan tuh mau naik motor? naik motor, oh, jalan oh jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan, jalan kaki jalan kaki, gua udah jauh dari gerbang gua lagi lari dong sama teman gua kan lari-lari, gua ngadep lari. Lari ke belakang yeah. itu motor kan dari belakang gua akan datang tuh nah, pas gua mau balik, cipet di situ gak langsung yang gua rasain itu gua, gerak, gua gak ngerasain apa-apa pas gua sadar tiba-tiba gua ngegeletak aja gitu ngegeletak gerius ya? sumpah ngegeletak terus yang gua liat cuma darah doang itu gua belum, belum ngerasain gua paling akut ya nih, apa lukanya tuh gak parah sih cuman ini nih ini sobek sama tulang kering gua itu tulang kering tulang kering yang kanan dia. itu retak banget nah pas itu gua langsung diangkat tuh sama yang, oh, yang apaan? untungnya apa, dia nggak lari. dia tanggung jawab. Oh si yang apaan? Lapu. Ah kan disitu banyak teman-teman gue, banyak keluarga juga. Mm. Lu tolongin tuh. Kelongin ya. Lu masuk ke mana tuh sekarang? Nah. nah okay. Untuk okay. okay. itu. Rumah sakit apa di bawah mana? Bawa kelas apa? Ke rumah dulu. Ke rumah lo. Oh dekat rumah lo sama sekolah? dekat. Itu paling nih, di mana? Itu kan? di mana? Kamu mana? Di kampung di, mana? di, kampung, di... Oh. di... Namanya Cimanggu Tiga, Desa Cirebon lagi. Bogor. Bogor. Lalu ya. Di ke rumah oh. gua ke ibu gua kan ibu gua wah mungkin panik kaget Kuget dong ya, ya. bapak lu panik semua tahu tuh nah oh, kalau kalau bawa gua lagi ini lagi di kerjaan tahu kerjaan oh, oh, gua, pulang gua. Pulang belum pulang lah belum berarti nyokap doang iya ibu doang okay, nah ibu. langsung gua buat e, diantar ke rumah dari rumah, dari rumah langsung ke rumah sakit langsung ke rumah sakit nah, nah di apa situ gua nah, di situ gua belum ngerasain kaki gua sakit sakit, sakit belum itu di situ gua cuma darah terus bagian saya laper perih doang gitu masuk ke rumah sakit di rumah sakit gua langsung dirawat tidak dirawat dibersihin luka tadinya mau mau dijahit tuh bang? Mau ini bang mau dijahit sebelum nah, pas mau dijahit dokternya bilang katanya ini kan di sini nih katanya yeah. terlalu tipis itu itu ada bekasnya ah jadi gak dijahit siapa ini karena kalau dijahit takut kena mata hmm. Nah, akhirnya cuma pengaya ya ya di, akhirnya cuma di ini aja diperban aja udah gitu. okay. diperban udah dari itu gua langsung Dokternya bilang kalau pergi gue, bukan patah ya Kan langsung di laksan Di laksan langsung dilihat Teretak Jadi dokter nyarangin mau di gift Di jawa ini atau gimana? Ya gue gak mau, tapi gue mau di Purut aja Tradisional gitu kan Akhirnya dibawa pulang ke rumah Bawa pulang ke rumah, gue langsung di berangkat ke Tukang ngurut, Bang Tukang ngurut? Tukang ngurut? ada di itu habis. Maksudnya kena mata lu. Tapi lu juga kena juga. juga kena. Patah dalamnya. Patah tulang keringnya. Iya. Itu, itu dulu enggak di rumah sakit. Dia di rumah sakit. di, di, di, di, di rumah sakit dia di ruang. Di iya, pure. Uh, nih gua nggak ada di rumah sakit. Kalau Tapi sembuh alhamdulillah, sembuh lah Semuh, ya. Sebulan. Nih, hmm. gua uh, diurut, pas diurut gua disuruh coba buat berdiri kan. Terus gua pas gua berdiri, hmm. apa yang gua rasain, eh, Pak? Yang gua rasain, kaki gua itu kayak nyelap nih. Gitu. Sebenarnya gak lincok, tapi rasanya kayak lincok. Mungkin itu efek dari tertakdir, tuh ya. Tu, ya kan. Peremuk kalau kata pengurutnya itu, peremuk. Nah, di situ dulu nggak diurut, gua dua pengurut Yang pertama sama ada lagi yang kedua, yang kedua ini dalam makum. Nah, dalam makum. Nah, di situ gua untuk ngobatin yang kaki ini, cuma kaki ini bang apa namanya tuh? Kalau kata orang Sunda itu, ada namanya cikur sama beras. Cibu beras. Nah, itu aja, setiap setiap sebelum, ya terus berhenti. Terus berhenti, dur. Boleh kabar pakai itu? Pagi-pagi gue dipake minyak. Uh, minyak cemalik. Cemalik, Iya, serius. Coba, berani, bersihlah. Bersihlah, dia kuat. Nah, disitu gue udah ada sebulan kan? Oh, sorry sorry, lupa gue. itu bukan, bukan tes, tapi sebulan mau ke tes. Sebulan mau ke ujian kejadian itu sorry, kalau itu itu setelah jatuh itu nul libur gak sekolah ke sekolah ujian gak jadi juga ujian tetap datang buat datang oh, karena kan udah sebulan kemudian oh, iya. tapi Harus tapi jadinya. masih hmm. sebelum bisa ini sih dan yang buat salut buat ucap terima kasih banyak buat ibu buah yang udah mau mantriin buah sekolah kayak sdi Gue sumpah, Suhel nih, gue digendong sama lu. masuk masih ke kelas juga, beli banget katanya. Dia digendong, dia nonton dong, Denung, bro, dari rumah, ke... enggak di rumah. Jadi dari rumah ke sekolah itu gue naik motor, naik motor. Nah, dari naik motor itu diantarin, diantarin sama, sama. Ad, ada, ada, ada, iya, ada abang. abang. Jadi yang ngepas di gerbang bukan abang juga sih, siapa ya? keluarga lu? lah, masih kargo dulu, Nah, di situ. Lo kan ke dari gerbang ke pintu masuk itu agak jauh ke kelasnya. Yang... Ah, nah, nah di situ tuh digopong sama guru-guru. Lu duduk di kelas yang lu depan atau kan, belakang di depan? Di depan, depan lo duduk. Ibu lu, lu kan. sampai dari gerbang ke dari gerbang sampai ke pintu masuk. masuk. Iya. Terus itu gua. Ke... Jadi yang sampai bangkunya lu sendiri jalan pelan-pelan. Iya benar. Jadi intinya gue terlalu banget lo denger cerita ya. Ibunya itu benar-benar Tuh. makanya bang gua nih, tuh. Semuanya sekarang itu gua kerja yeah. buat keluarga ya. Kalau bukan buat keluarga siapa lagi gitu, ya kan? Motivasi okay. banget nih guys. Alat bukti contoh um, untuk kalian semua. Nah, selain kalian masih ada orang tua, jangan disesiapkan lama. Hmm. Yang kan? itu segalanya. Yeah. Iya. Gak ada yang paling berharga selain orang tua. Itu. Harta yang paling berharga itu tuh. keluarga. Itu. Ibu, bapak, semuanya Itu sangat berharga Wah, sedih nih kita bakal <laughs> Kopi dulu lah Setiap orang tuh pasti ada Hal-hal yang Yang ganjil, apa ya Hal-hal yang benar-benar untuk diceritakan itu apa ya Kejadian-kejadian ya. gitu Pernah, gue ngalamin juga jatuh pernah Setan-setan pernah Bahkan gue pernah ngeliat hantu, pernah Wah, kita dong nonggok janganlah malah oh, jangan ini malam gimana bukan? Oh, bukan besok ya jangan oh, jangan besok malam cuma takut bukan takut sih ya nah, biarinlah gua nggak mau lihat lagi gua tapi banyak di balik itu juga gua apa yang bisa dapat pelajaran juga gitu kan apa tuh banyak ya pertama yang namanya hidup kita pasti nggak bakal terus gurus-gurus gitu, terbakat terus enak, berbagai ada, pasti ada, terus, pasti ada ya. gitu, Karena hmm. ya, kan istilahnya kan, bumi itu hmm. berputar, berputar, gitu, kan? Berputar. Yang tadinya di atas bisa jadi di bawah, yang dari di bawah bisa jadi ke atas. cakep itu untuk <Benar. tuk> <tuk> <tuk> <tuk> yang punya jabatan tinggi itu jangan enak-enakan di atas terus. Iya. Pasti ada jatuhnya. Betul sekali itu ya. Jangan-jangan suka tidur. Kalau lagi sidangnya, nggak wes. Gue mau nanya. Eh, yang paling tinggi itu jabatannya di dunia ini siapa, bang? Siapa? Wah, ya. menurut gue ada. Kamu tahu nggak? Tahu atau enggak? Iya, iya, iya. nggak? Ya, ya, ya. Itu juga. Kedua siapa? <laughs> <laughs> Tersidang <Tuh> itu, <laughs> ya nggak? Tiga itu paling tinggi. Iya. Rakyat, pusuk semua. Karena negara kita negara presiden, dicoba sama rakyat, itu ya. negara kita negara demokrasi bang. Demokrasi, yang tadi kerajaan. Demokrasi, namanya demokrasi kita membutuhkan namanya apa ya sosialisme, sosialisasi yang penting itu. Oke. Okay kita eh udah ngobrol sama-sini panjang cerita tentang kejadian yoga masalah mistis masalah kehidupan yang pernah jatuh dari tabrak motor bak motor ya pas masuk mau tes ujian eh, ini gak ya, eh, kasih pesan-pesan terakhir untuk youtube gua terserah mau kata-katanya apa dimulai dari sekarang apa <mars> bebas ya intinya mungkin ini udah kalian yang nonton udah pernah tahu ya kata-katanya pernah... apapun itu ya menurut gua lo percaya aja nih bang semakin tinggi pohon maka semakin besar angin yang menghembusnya gitu saya benar ya benar, benar benar iya jadi banyak orang yang rendahin gua yang banyak ga? juga orang yang Nah, salut sama karya gua Asyik. semakin ini <laughs> semakin orang naik maka semakin banyak cobaan entah itu cobaanmu hidup itu kan cobaan iya itu itu pasti ada cobaan entah itu cobaan mau nurunin lagi girah mau apa yang girah tapi yang penting lo harus jadi akar tunggal maksudnya akar tunggal kenapa kalau akar tunggal itu kan langsung anjir ke bawah menentang hmm. jangan jadi akar serabut bang pasti tumbang. Kalau keset pan tumbang, setinggi apapun pohon, sebesar apapun pohon, kalian oh. terserah aja. Oke. Terima kasih, Semoga Yoga. Siap ya Semoga sehat selalu ya. Dan semoga ya, sehat selalu ya, ibunya di rumah. Amin. Amin. E, dan salam sejahtera untuk kalian semua yang menonton. Jangan lupa share, like dan sebrok. Oke <laughs> nih. Tuh. Harus di ingatin. Iya, masih support ini menurut ya, salah satu channel yang sebenarnya bagus. Tapi mungkin bisa lebih bagus lagi karena amen, yang support amen. gitu. Kalian yang support yang nonton jangan lupa subscribe, jangan nonton aja ya karena subscribe gratis. Terima kasih Bang Thank you udah mampir ke sini dan semuanya cukup uh, ya. Saya Amanda Stormi dan yogapertama. pertama, asalamualaikum Yoga warahmatullahi wabarakatuh. <laughs>